Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, leslar Dimanapun kalian berada selama sore Selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama Bang Bim Tentunya di my youtube channel Diva TV Bang Bim doakan untuk kalian semua Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Namun sebelumnya jangan lupa Kalian mendukung channel ini dengan cara Klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya sahabat Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, persahabat sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menggali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya kita keunggah dan ke kabar pertama. persahabat sahabat, ya tiada sebuah unggahan postingan dari akun Instagram Irna Awat. Irnawati belas 16 situ memposting dan sekaligus menginfokan bahwa Abah sama Mas Gongli gak upload hari ini ya Edvali Akbar dan Mas Gongli itu persahabatnya waduh tentunya nggak ada video yang di hari ini persahabat yang Mudah-mudahan ada kejutan buat kita tentunya kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ini tentunya ada unggahan spesial banget dari Ayah Kejora di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora mengunggah dan memposting foto bareng keluarga besar para sahabat, ya Tentunya sangat bahagia sekali nih terlihat dari keluarga Lesti ya Aduh apalagi kita melihat senyum dari si cantik dedek Lesti para sahabat ya Yang selalu memberikan kebahagiaan buat kita mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada keluarga saya amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut tentunya ayah Kejora pun sebuah kalimat caption yang bersabar dikatakan ah kebahagiaan yang hakiki kata ayah kejuara, tentunya banyak tanggapan dan respon yang sangat positif dari para fansnya salah satunya di sini dari akun irnawati Angelo 16 mengatakan Amin ya Rabbal 'Alamin, sehat-sehat ayah kejora bersama keluarga. Amin. Ada juga tentunya komentar dari akun Instagram. Halimah Aquarius, disitu mengatakan dalam kolom komentar, "Masya Allah, sehat dan bahagia selalu, Ayah, tuh respon yang sangat positif." Dan tentunya dukungan serta doa dari fans, nama luar biasa banget para sahabat ya, untuk hubungan Leslar. Mudah-mudahan selalu kompak, selalu solid Untuk mensupport Buat hubungan Lesti dan Rizky pilar. Dan ke kabar selanjutnya Para sahabat kita lihat juga Ini ada info spesial Dari Bu Harsiwi ya Kita lihat aja di akun pribadinya Bu Harsiwi menginfokan bahwa Jangan sampai lupa nih para sahabat Untuk menyaksikan acara tasbih Kembali nih Tentunya tasbih Abah dan tentunya Lesti dan Rizky Bilar, Pak sahabat ya di sini sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh Bu Harsiwi Ahmad di situ, mengatakan sahabat Muslimin dan Muslimah yang ingin mendalami ilmu agama bersama Ustadz Abah Supial Ruhuri juga yang selalu kangen ingin melihat Dedek Lesti kejora dan ke Rizky Bilar. Sahabat dapat menyaksikan mereka dalam tasbih yang tayang di AJWA TV setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat loh. Asyik ya. <tuh -tuh. Itulah Gibson Info langsung dari Buarsimi Persahabat ya bahwa tentunya yang ingin menyaksikan acara tasbih tentunya bisa disaksikan di ajwa tv para sahabat, ya, yang akan tayangnya tentunya jam 17.30 waktu indonesia barat wow tentunya kejutan banget buat kita persahabat ya yang kangen dedek sama abang bisa saksikan di acara tasbih di ajwa tv persahabat ya selanjutnya tentunya bu Harsiwi juga menginfokan kepada kita semua soal konser lidah nanti malam persahabat ya sudah fix banget nih ini resmi langsung dari bu Harsiwi infonya di sini Bu Harsiwi juga membutuhkan sebuah kalimat caption lalu tidak ketinggalan pula empat orang juri spektakuler nih bersahabat ya di tanah air yang selalu memberikan penilaian dan masukan untuk para duta provinsi terpilih malam ini akan ada King Nasar. Dewi Bersik Lesti Kejora tuh bersahabat ya sudah dipastikan di Lesti tentunya hadir dan tampil malam hari ini. Ada juga Papa Vildan dan passion gurunya ada Eko Chandra bersahabat ya. Tentunya Yang terpenting ini Pada ya Paling menghibur dan tentunya Paling bersemangat para host nih ya. Di situ ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Irfan Hakim Ruben Onsu, Lidarara, Jirayut Dea Empat Oficial Dan yang tentu terakhir Ada idola kita, kesaingan kita Si Ganteng Rizky Bilar sahabat, ya Jangan lupa ini Tentunya sepaket malam ini Siapkan cemilan kalian Untuk menyaksikan dua idola kesengan kita Lesti Rizky Bilar akan tampil bareng di acara konser top 21 grup 1 Lida 2021 malam ini jam setengah 9 di Indosier, sahabat, ya, jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan dan terlewatkan pastinya untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada unggahan terbaru para sahabat, ya kita lihat aja nih tentunya ada sebuah unggahan Adi Sky bersama anak kecil ya di sini kita mendapatkan kebahagiaan dari Bang Adi Sky Bahwasanya Bang Adi Sky menyebutkan di situ ini adalah calon anak-anak kombinasi dari Leslar Wah ya kita lihat nih tentunya fokus ke anak kecil Wah ya kata Bang Adi Sky Mata dan bibirnya tentunya mirip banget sama Dedek Lesti Dan kulitnya tentunya Rizky Bilaradu cute banget bersama ya ini adalah gambaran Anak-anak dari Lesti dan Rizky Pilar, ya bikin gemes, bikin bangga, dan bahagia. Bersahabat ya, kalau kita lihat-lihat sih, tentunya memang mirip banget persahabat ya. aduh makin gak sabar. Tentunya kita melihat Leslar Junior, bersahabat ya doakan saja mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut diteripos kembali oleh akun Instagram Leslie Bilardim yang mana di sini juga ada sebuah kalimat caption dikatakan Lesla Junior gambarannya kayak anak kecil itu guys mata plus bibirnya mirip dedek, kulit plus dagunya mirip kakak katanya ya iya ih kok mirip ya ya ampun mimin gak samper lihat ponakan online aduh Allah masya Muhammad selawatin aja dulu sahabat ya mudah-mudahan secepatnya terkabul. Lesti dan Rizky Bill yang menikah dan mempunyai Leslar Junior. Amin. Doakan saja, persahabat, ya. Mudah-mudahan sore hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia, vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Mungkin ini dulu informasi di sore ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.